Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini Hari ini gue mau bahas detail cara Isekai mau Yaitu Rem Galeo Gak usah pakai lama lagi Yuk langsung kita gasin detail cara Rem dari Isekai mau Rem terlahir di keluarga Gad di kota Kalitur sebagai wadah jiwa dari Demon Lord Crest Skullum yang diwarisi oleh ibunya. Pada titik tertentu dalam hidupnya, dia meninggalkan keluarganya untuk menjadi Summoner dan bertemu Kresten dari Asosiasi Penyihir. Kresten ingin Rem menjadi bagian dari Asosiasi Penyihir untuk menjaganya tetap aman dan mencegah kemangkitan Raja Iblis Crest jika Rem telah meninggal dunia. Rem menolak tawaran tersebut dan menjadi seorang petualang untuk menemukan cara mengalahkan jiwa kareskulum sendiri. Setelah mendapatkan sejumlah summoning base, Rem memutuskan cara terbaik untuk mengalahkan Demon Lord adalah Demon Lord sendiri, dan Rem pun memutuskan untuk memanggil salah satu Demon Lord dari dunia lain. Di Menara Starpal, dia datang untuk memanggil Raja Iblis dan bertemu dengan seorang elf yang juga ingin memanggil Raja Iblis. Mereka berdua melakukan ritual pemanggilan pada saat yang sama Dan Diablo pun terpanggil Sebagai ras Raspaterian Rem memiliki gerakan super cepat Dan kemampuan menyerang yang kuat Dia memiliki atribut magic bumi Dan memiliki sekitaran level 40 sebagai summoner Selama menjadi summoner Rem telah memiliki tujuh makhluk summon antara lain 1. Shadow Snake yaitu Summonate Beast level 20 ini adalah seekor ular hitam dengan panjang seluruhnya sekitar 5 meter 2. Aslau yaitu Summonate Beast level 40 ini adalah banteng raksasa yang memiliki tiga tanduk 3. Stone Man yaitu berupa patung raksasa 4. Iron Gorilla inilah salah satu Summonate Beast Rem yang baru 5. Rock One Seekos serigala beratribut atribut bumi level 25. 6. Dragonfly yang memiliki atribut angin level 20, seekor capung raksasa. 7. Sabre Tiger, seekor harimau yang memiliki taring seperti pedang. Inilah adalah summon beast baru yang rem peroleh di Circom Tower City. 8. Iron Golem, summon beast yang rem gunakan di Pomulu 11 saat melawan Geward. Dan equipment yang rem gunakan antara lain 1. Iron round sebuah sarung tangan yang dilengkapi dengan cakar. 2. Enggak menering Di Cross Repairi, item ini digunakan untuk menunjukkan player berpasangan. Diablo awalnya mendapatkannya dari acara couple di Cross Repairi bersama akun keduanya untuk berpartisipan. Dan di dunia lain, item ini memungkinkan pasangan dari ras yang berbeda untuk bisa mengandung anak satu sama lain. 3. Layer of Sacred Stone Sebuah armor full body yang berkelas SSR atau double super rare memiliki pertahanan fisik dan resistensi sihir yang tinggi dan memiliki peningkatan kecepatan item ini diberikan kepada rem oleh diablo di volume 5 4. wheel animal ring sebuah cincin yang memperkuat summon konsumsi MP nya meningkat 30% serangan dan pertahanan summon melipat ganda item ini juga diberikan kepada rem oleh diablo di volume 5 5. magic and hope the beast item sarung tangan yang meningkatkan kecepatan Item ini juga meningkatkan efek kerusakan terhadap lawan berupa bis. Sama seperti sebelumnya, ini juga diberikan kepada Rem oleh Diablo di volume 5. Dan di volume 8, Rem juga dilatih sebagai warrior. Seni bela diri yang Rem kuasai antara lain. 1. Kikohua atau Radiance Leak Wipe. Sebuah peluru cahaya raksasa yang terbang keluar dari telapak tangan. Peluru ini cukup kuat untuk menghancurkan kepala Pagnir dalam satu pukulan. 2. Resensu atau helix pair. Sebuah SP yang terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan energi yang cukup padat. Jumlah SP yang sangat besar tidak hanya berbentuk tombak di tangannya tetapi juga menutupi seluruh tubuhnya. Jurus ini cukup kuat untuk mengalahkan ibrid dalam satu pukulan. 1. Rem dan Diablo sempat bercerai sementara. Ketika Rem mengetahui bahwa cincin yang Diablo kasih adalah milik Sera dan secara teknik berarti Rem menikah dengan Sarah. Mereka baru resmi menikah ketika dia belum memberi Rem cincin baru yang dia buat di Patla saat berada di kota. Mungkin itu aja untuk Peter Carter. Rem. Jika kalian suka video kayak ini jangan lupa klik subscribe di bawah. Jika kalian ingin request menaik karakter lainnya bisa komen aja. Kalau gue nonton animenya pasti gue bikin kok. Terima kasih untuk yang udah nonton dan sayonara semuanya.